Uh, untuk selama pandemi ini ada selama tiga tahun suami saya kerja tadinya di bluebat nah untuk selama pandemi itu uh, penumpang itu nggak ada selama tiga tahun dia nganggur terus ada yang menawarkan pekerjaan mengirim babi penghasilan satu hari Rp50.000 dan udah normal pandeminya eh Nongol lagi omikron, ya udah deh jadinya gimana ya? tertunda lagi pekerjaan itu sekarang jadi nganggur lagi. Pencarian saya agak sulit ya, kan ibaratnya saya dagang gitu kan. Semenjak ada bom ini emang benar-benar sulit dah. Udah gitu juga kan saya pencariannya sendiri gitu buat kedua anak saya. Penghasilan saya dagang doang. Uh, kalau saya sih uh, sempet usaha gitu ya jadi sebelum uh, covid ya lumayan gitu ya saya jual makanan kuliner gitu ya. masih lumayan bisa sewa tempat gitu jadi semenjak uh, memang pandemi covid itu pengaruhnya uh, drastis banget gitu ya sampai uh, selama berjalannya pandemi itu omset saya itu sampai benar-benar habis gitu ya bisa. Paling seman sebulan bisa sekitar 10-20% doang gitu. Dan ya akhirnya karena nggak kunjung selesai kan ya pandeminya terus sampai dua tahun ya udah akhirnya saya jadi nggak uh, bisa sewa tempat lagi gitu karena nggak ada pemasukan juga kan. Lagi sebelum ada pandemi mah ya lumayan penghasilan saya gitu kan walaupun nggak gede lah gitu sehari bisa 120 itu udah termasuk buat belanja paling sisanya 50 sekarang mah ya paling dapat 50 sulit gitu buat dapetin 100 ribu aja sulit gitu ya tidak bisa berbuat banyak juga gitu ya karena kan memang uh, saya juga ngerasa memang dampaknya juga bukan ke saya juga gitu jadi ya ya belajar bersyukur aja sih ekonomi menengah ke bawah Ya kan? Ada yang tambal ban, Ada yang karyawan Ada yang jualan Rata-rata seperti begitu Kato, Kalau mau dikata keluhan Ya semua manusia mungkin punya keluhan Tapi Cobalah kita kasih kekuatan kepada mereka Agar tetap kuat menghadapi apalagi Masa-masa pandemi seperti begini Memang membawa ekses Yang cukup luas juga ada yang menganggur masalah pekerjaan jadi terhambat segala macam tapi ya dengan bahasa rohani ya puji Tuhanlah ya kan tetap berjuang tetap kuat menghadapi segala sesuatu kira-kira begitu yang kami hadapi bersyukur atas apapun yang diterima menyenangkan Ataupun tidak, rencananya pasti yang terbaik. Salah satu cara menghilangkan kesedihan, kecemasan, dan rasa kurang bersyukur adalah dengan berbuat baik dan berbagi. Halo seluruh masyarakat di Tangan Pengharapan. Saat ini tim dari Perum Sama masih berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Uh, saat ini kita mau berbagi door to door kepada masyarakat yang membutuhkan. Sesekali situasinya hujan, tapi tim tetap semangat untuk mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Untuk itu, terus ikutin dan jangan lupa untuk menyebaranku lainnya. Total bantuan peduli sesama yang telah disalurkan hingga ke Minggu 105 ini sebanyak 4.472 bantuan APD yang disalurkan ke Rumah Sakit dan Puskesmas 55.644 bantuan makanan nasi siap saji, 59.700 bantuan paket sembako,